Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama Pompang Sekarang Pompang ada di Cirebon Di Cirebon yang Pastinya kita mau cari Kulineran yang Murah Yang enak Terus tempatnya yang Agak Menyimpang dikit gitu loh Sekarang Pompang ada di jalan Sultan Ageng Tirta Yasa sekarang kalau mau, mau ke harus di opal gentongnya itu tempatnya ada di pinggir sawah pinggir oh sawah tuh rame juga tuh tapi banyak yang ngantri gitu yah jangan banyak lama sudah lama udah pokoknya makan jam siang. let's go bapaknya sebentar lagi gua habis pakainya kita berburu hayu. oh no <tuk> opa oh, saya pam pam dari mundung oh, iya lebih lebih nempa bentong farus dia anggar namanya farus tetap ya, tetap garu <tuk> Ini istri saya, istrinya, Pak. Udah lama di sini jualan, Pak? Ya, itu kan tapi Yang <muda> belum, ya? <tun> <laman> jualan, Pak. Di sini udah lama, tahun. tsunami tuh. SBY pertama tuh jadi pokoknya aduhan udah 17 tahun dari Jerman Bapak SPY oh, gitu. itu dapat itu. itu. Hmm. Hmm. Wah. Ini ibu ya pokoknya Kayak gitu udah rame jadi ibunya susah nih bagian ya bagian bagian buat. Nasi jam ini oh sih, rotasinya sendiri. Nasinya ambil sendiri. Kita ambil nasi dulu ya Pak ya. Kita ambil nasi dulu katanya Bapak kata Bapaknya nasinya ambil sendiri. Wah, pedang nih. Nah, jadi di sini tuh bebas mampir sini. Mau ya. <tuk> kapan bae Jangan jangan banyak, banyak nanti makan nasi semua. Siang makan di sini, nanti sore makan di sana. Oke, okay guys. nih lagi Empal gentongnya udah datang. Atas si ibukak tuh sebenarnya kalau misalnya nggak lagi musim Virus kayak gini tuh orang-orang dari Jakarta tuh ke kan kesini karena lagi kayak gini, nah, jadi omsetnya lagi turun. Ya, lihat kita coba ya. Kuahnya kental, dagingnya juga, uh, banyak banget. Ini kita mintanya dari campur, jadi ada dagingnya, ada jeroannya, ada, ada ya apa, tikil, sama ini apa? Teteh lantas saya boros udah mau habis. Ah, uh -uh. saksi pokoknya nggak nggak bisa milih lagi kita coba, Guys kita coba. Bener ya. harga murah, tapi rasa boleh lah. Boleh. coba buat kalian-kalian yang di sini ke Pak Gantongnya Pak Rusti pengen tau, bisa nih? Apalagi ini ini belum belum dicampur sama yang lain ya. Kita coba masukin jeruk nipis. Ini kita kecurkan jeruknya biar segar. Biasanya kan pakai jeruk limau, ini tapi pakai jeruk sambal kayak gitu tuh, bukan jeruk limau kayak gitu. Uh. Jadi makannya makin-makin nih makin nikmat gitu soalnya pinggirnya pinggir sawah langsung gitu. kita pakai oh ternyata di sini tuh sambalnya bukan sambal ini. Jadi sambalnya cabe kering, sambal bubuk, cabe kering. Kayak kalau di Mandung tuh buat bumbu basreng, buat bumbu basreng. Buat bumbu basreng gitu. pak kecap, <tuk> <tuk> aduh, copot pak, oke, okay, mantap, kita eksekusi sekarang ya, kita eksekusi sudah diracik, kita melawaki. Wow, joss, senopendo ini. Ya, lagi sekarang jam makan siang, suasana sawah lagi di pinggir sawah. Ini makan lagi ya? Yuk. Jadi, daging juga empuk, empuk daging, nggak terlalu alot, terlalu alot, terus. Bapaknya nggak nangun nangun si dagingnya banyak. Juga. Jadi nasinya disini sini ambil sendiri, bebas ya. Hmm. Berapa, Bu? Yang, kalau, kalau yang mana juga, kalau yang biasa makannya porsi paket pulih di sini bisa, sini bisa ngambil sendiri. Jadi kalau kurang bisa nambah lagi, nah, gitu. sendiri asal habis. Nah, gitu. Jadi. Jadi. Jadi. Santannya itu lebih ak. kayak kota Betawi, cuman ini kuahnya agak begini kalau kota Betawi kan enggak. Lebih enggak tahu sih. dua, Oh iya. manis, dua, untung kita sini kalau habis belum, ceket. Pokoknya mah, ini rekomendasi banget lah so. buat kalian-kalian yang cari harga murah, rasa enak, sengaja ya. ke Upa Gentong yang parus di. Pokoknya mah gak dijamin akan bisa rasanya. Di jalan, di jalan Sultan, Sultan Agung. Ageng Tirtayasa tukannya di apotek ger ger geres -ger ya, mantan udah kita bayar, udah nanya nanya sih bapaknya, kita cari cari informasinya, oh, udah abis, jadi kita tuh on customer terakhir, hanya <laughs> yang lain tadi pada pada kesini udah abis, aku ah, oh nggak mau bayar <tuk tangan> ternyata udah ada youtuber juga kesini ter khususnya khas tulistiva ternyata youtuber juga kesini ter kita mau bayar pak perhitungannya ya, disini proporsi iya emangnya sih ah jadi berapa propornya empat belas so kita dari satu empat belas nah yang kecilnya nah yang Rp 20.000 2.000 eh, nasi 4, 4, 14 ya iya. <guluh> Pak di uh, sini berapa tadi lebih, iya, kilo. Terus bukanya dari jam berapa? jam udah habis. Iya. <guluh> <guluh> ya. jam 10 jam Bukanya jam sepuluh, sekarang hampir jam mau jam, 3. jam tiga. Ya jam tiga udah habis. Tadi juga ada beberapa yang mau beli, habis. Yeah. gitu itu. Mudah-mudahan kalau masukin masuk ke channel kita, gitu. ya, banyak lagi ya. Cuma yeah. yeah. biar mampir makan-makan ke sini gitu. Kita bayar. Oke hey guys, uh, uh, episode uh. sekarang udah. Kita cari lagi tempat makan di sekitaran Cirebon. Pokoknya. Kasih udah nonton review saya sekarang, support terus. Caranya di subscribe, di like, di komen, di share juga. Oke, sekarang kita lanjut ke tempat berikutnya. Bye bye.